Assalamualaikum, welcome back to my channel dapur Mama Aceng. Oke mams, pada kesempatan kali ini Mama mau sharing ya keseharian Mama kan sekarang ini ya jualan bakso goreng, sempol, sama tau bakso Dan ini Mama mau sharing cara buatnya ya mams ya. Ini pertama aku mau ini masukin adonannya yang tadi pagi tuh udah aku giling ke penggilingan Penggilingan bakso gitu ya mam ya Dan ini aku tuh pakai ayamnya Sekitar 1 kilo setengah Tepungnya 2 kilo setengah Jadi rasa ayamnya tuh masih terasa ya mam ya Nah untuk selanjutnya Ini aku mau bikin bakso kerikilnya dulu Nah ini aku udah cuci tangan ya mam siap ya? Udah bersih dan selanjutnya ini diplotot-plotot aja kayak gini terus diambilin pakai sendok pakainya sendok kecil aja mams diambilin dikit-dikit gini -dikit dikeluarin diplotot pakai tangan kiri kemudian diambil pakai sendok ya mam ya tapi sebelumnya jangan lupa ini siapin dulu air hangat ya mams ya dan pakai apinya yang kecil jadi jangan sampai mendidih nah ini aku mulai cetakin baksonya karena satu tusuk itu isinya empat ini aku mau bikin 400 gelindingan bakso jadi nanti dapatnya 100 tusuk ya mam ya nah ini aku lebih deketin lagi kameranya biar jelas cara membuatnya dan ini udah banyak yang mateng jadi mau aku ambilin tanyanya udah mateng tuh udah naik ke atas ya mam udah ngambang gini ya nah ini udah matang nih mam udah ngambang jadi aku ambilin tuh hasilnya cantik-cantik banget lho mam dan ini tuh rasanya tuh empuk agak kenyal tapi enggak ulet ya jadi cocok banget mau dimakan anak kecil tua muda teksturnya tuh sangat pas Nah ini udah banyak nih yang matang nih mam Jadi aku entas semua pakai erok-erok ya mam ya Nih Karena gak muat Yang wadah pink Jadi aku entas ceteng yang warna biru Jadi kalau udah ngambang di atas tuh Tandanya udah mateng dan siap diangkat Untuk selanjutnya Nanti ditusuk-tusuk Satu tusuk isinya 4 biji Nah, ini aku udah selesai bikin bakso kerikilnya dan untuk selanjutnya aku mau bikin sempol ya mams karena jualan aku tuh ada bakso sempol sama tau bakso nah ini aku udah mulai buat sempolnya untuk buat sempolnya kita pakai ini kalau di tempat aku namanya solet yang warna kuning ini mams jadi caranya tuh ambil adonan 1 sendok kecil Kemudian penyet di tangan, taruh tusuk di situ dan ambil pakai soletnya dan langsung dicemplungin ke dalam panci yang isinya air hangat. Ini jangan lupa tangannya harus pakai plastik ya mam biar nggak lengket. Ini sangat mudah sekali bikin sempol. ini aku rencananya mau bikin sempolnya 100 tusuk aja jadi nggak usah banyak-banyak asalkan nanti sehari habis udah alhamdulillah ya mam ya nah ini sempol aku udah mateng nih sama kalau sempol tuh kalau mateng yang penting udah ngambang gitu aja pasti udah mateng nah, ini aku entas pakai erok-erok aku ambilin semua sempolnya Karena baru dapat dikit, jadi aku masih bikin sempol lagi. Targetnya bikin 100 tusuk. Dan ini untuk tahu baksonya, aku dibantuin sama pakso jadi pertama-tama tahunya itu pakai tahu pong, tapi isinya tetap dikeluarin ya mam. Jadi nanti pas diisi adonan itu e, lebih padat, dan ketika diiris-iris tuh hasilnya bagus, bisa kotak-kotak gitu. Nah ini isinya dikeluarin semua. Setelah itu tahunya nanti mau diisi sama adonan bakso. Nah ini diisi adonan bakso Tahunya Setelah itu direbus Tapi kalau untuk tahu Direbusnya sebentar aja ya mam Setelah itu Masih ada tahap selanjutnya Yaitu dikukus Supaya e, isian tahunya tuh Mateng sampai ke dalam ya mam Nah ini udah diiris-iris Sudah ditusuk-tusuk Isinya 3 biji nah ini udah selesai aku mau berangkat jualan ini e, rombon motor aku ya mam ya dan aku ada menunya yaitu bakso, sempol, tahu digoreng telur untuk bumbunya ada pedas manis sama bumbu kacang nah ini udah aku masukin semua ke dalam gerobak <tuh> ini ada tahu, ada bakso, ada sempol kita coba buka ya mam ya ini nyangkut nah Nah ini baksonya yang di bawah ini, kira-kira ada 100 tusuk, tuh. Nah untuk yang atas aku kasih sempol, sama 100 tusuk juga sama tahu. Kalau tahunya nggak ada 100 tusuk ya mam, paling 70-an aja. Nah ini aku tutup lagi, supaya nggak ada lalat yang masuk. Nah ini dia dagangan aku mam, ada saus pedas saus manis sama kecap. Jangan lupa bawa telurnya tuh yang warna kuning buat goreng. Nah, ini dia, jadi baksonya dimasukin ke dalam telur kayak gini. Kemudian digoreng. Setelah mateng agak kecoklatan, bisa diangkat dan tiriskan sebentar ya, Mams. Ini dia bakso goreng Om Jin. Nah, ini sempolnya juga aku goreng. Ini tahunya, aku goreng juga. Dan ini udah mateng semua, aku tiriskan. Tinggal packing aja ya, Mam, ya. Jadi ini cocok sekali, jika pas sore-sore hujan-hujan gini, Mam, bakso goreng, sempol goreng, dan tahu bakso. Ini sempolnya renyah di luar, lembut di dalam ya, Mam. Apalagi dipadukan sama saus kacang yang ekstra pedas hmm. Dan ini aku udah jualan Jadi aku tuh hujan-hujanan Pas berangkat tuh gak terlalu hujan Tapi pas di jalan ternyata hujannya lebat Jadi ya udah aku sekalian hujan-hujan aja Dan ini pelanggan aku Ada gak tahu mbak siapa ya Jadi dia itu pelanggan setia Oke, Mams. Terima kasih ya udah menyaksikan channel Dapur Mama Ajeng. Jangan lupa bantu klik subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.